Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Merciadi. Saya adalah guru di Satuan Pendidikan SMK Pesisir Samboja dan saya juga calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan ekosistem pendidikan dan pembelajaran saya SMK Pesisir Samboja. kait pembuatan uh, pra, apa pemanfaatan lahan yang berada kelas terkhusus kelas uh, 10 tata boga sama 10 keperawatan. Nah jadi mereka kemarin ada yang tidak tepat gimana kalau kita buat taman gitu ya. Cuma masih belum tepat depan, depan apa. Kita diskusi lagi. Akhirnya mereka sepakat membuat koga Jadi tanaman obat keluarga. Dimana nanti mereka bersama-sama nih dua kelas nih disitu situ sama nah jadi terpikir oleh saya uh, untuk penggabungan beberapa mapel jadi nanti jadinya kopuli boleh ya. jadi nanti ada mapel mungkin dari bahasa Indonesia nanti uh, mungkin bisa dimasukkan uh, apa prosedur teksnya ada mapel ya uh, kan prosedur teks dari prosedur mulai dari prosedur penanaman segala macam mungkin dari ibu juga terkait IPAS bu ya? ya terkait IPAS, tapi saya juga e, karena ini ada ada keterkaitan mapel informatika, karena perlu dokumentasi, mereka pembuatan video, pembuatan blog, okay. sampai channel YouTube segala macam. Jadi mungkin e, mohon kiranya kerjasamanya, mungkin ibu bisa menerapkan atau pengambilan nilai okay. siswa terkait apa yang mereka lakukan, apa yang mereka proyeksikan mungkin bisa dimasukkan di penilaian S -s -s. Gitu, mungkin mungkin dipakai di uji, jadi memang ini ada kegiatan yang cukup mendasar sebenarnya dan semoga ini nanti berkelanjutan, Birian ya. katanya kan memang jadi siapa tahu nanti ada ke depan, ada gagasan baru lagi, mau buat apa gitu hmm. jadi ini baru kelas modeling, dua kelas dijadikan satu nanti bisa ke depannya terjadi juga di luar yang lain Atau ini ada masukan mungkin apa yang perlu ditambahin Kalau untuk mapel saya khususnya IPA, hmm. Mungkin nanti uh, disitu kan tadi ceritanya menanam toga ya Aan, Menanam nah. obat keluarga hmm. Nah secara tidak langsung mungkin nanti anak-anak akan paham tempat penanamannya itu harus berdasarkan uh, populasi, populasi ya, jadi benar -benar. misalnya populasi lengkuas, kemudian hmm. populasi serai, serai populasi hmm. jahe kemudian bagaimana proses pengangkatannya dan mereka mungkin nanti bisa tahu apa bahasa latihan dari jenis-jenis uh, toga -jenis itu oh kan? boleh, jadi, jadi nanti anak-anak uh, nanti bisa mengklasifikasikan kemudian dikasih dikasih label bisa, bu ya bisa, bisa itu kemudian ditempel boleh-boleh ya, nanti -boleh, ya, uh, ya, saya coba ya. sampaikan juga ke anak-anaknya ya. Ya, Jadi nanti ada prosesnya sendiri jadi penilaian terkait mata pelajaran ibu ya, nanti ya, Pak, ya, Pak Nah kalau ya. juga nanti bisa dimasukkan ya. Jadi uh, ada lagi mungkin? Ya, nah, untuk prosedur apa penilaian Bahasa Indonesia mungkin Siapa ada selain itu? Kalau untuk mata bahasa Indonesia mungkin Pak Lagi nah, ya, ya, ya. prosedur ya, ya. Jadi ada kaitannya ke situ, jadi nanti ya, mungkin ada penilaian tambahan, gitu ya. Cuma mm. nanti nanti kelihatan, nanti ada kegiatan kelompok, ada guna terjadi di mundur. Oke, jadi mungkin itu aja. Terima kasih, Pak Ibu, ya. Iya sama-sama, ya. ke ini. Jadi mungkin, sepertah ibu juga ada jam nanti, ibu bisa sampaikan juga. Jadi kita satu bahasa ya, nih, sama anak-anak. Oke, mungkin itu aja. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Tahu setengah ke depan itu kalian bisa merawatnya, kalian bisa menjaganya. dan ini peran nah, kalian. Ya. Jadi hari ini saya akan membagi tugas. nanti permasalahannya uh, setelah saya menyampaikan, jadi nanti silakan perwakilan apa dari membuat saya salah uh, ketua kelas perawatan atau ketua kelas tata boga atau kedua ketua kelas kedepan untuk memilih diskusi. Kalian silakan berdiskusi, membagi tugas kembali kelompok terus yang punya idul silakan sampaikan tidaknya wow. lalu bagaimana jadi yang mana proyek ini saya mau berkolaborasi sama beberapa guru aktor, pertama untuk nilai tambahan di semester 1 dan pastinya juga akan jadi nilai tambahan juga di semester 2 karena dia akan berkelanjutan yang pertama saya diskusinya dengan ibu toraida sama ini sini guru ipasnya siapa yeah. bu dia ada ya. <kuh> ibunda dan bu Dewi ya. karena ipa ips atau ipas itu juga dikordinir sama ibunda ini itu Bunda saja nanti bu yang menjaminkan bu kemudian juga kerjasamanya juga sama uh, wali kelas kalian ya wali kelas perawatan sama wali kelas Tana Bogor terus juga sama ibu Jara selaku guru produktifnya Tana Bogor dan juga ada hubungi siapa jadi produktifnya perawat Bu Susi ya Bu Susi juga sudah mengasesnya jadi se sebaiknya sejumlah guru ini sudah siap memberikan penambahan nilai dalam semua mapel di kalian dalam rangka penilaian dalam menjalankan proyek ini termasuk saya jadi di sini untuk yang tahap pertama semester ini yang nanti kalian lakukan itu berkaitan sama pelajaran IPA IPA untuk Tata Boga Biologi untuk perawat Ada juga kan biologi untuk Tata Boga? Ya. Tidak ada, ya. IPA ya IPA Tata Boga, Biologi untuk perawat Kemudian Bahasa Indonesia Ada Ibu Nirwana juga Ibu Nirwana ada Oke Kemudian saya tentunya Bahasa Inggris Dan Informatika Informatika nanti sudah sekalian Segala macam kegiatan Segala macam yang kalian lakukan itu silakan kalian dokumentasikan. Jadi nanti saya kasih kewenangan, saya kasih hak untuk kelas, ketua kelas saja, ketua kelas dari tata Boga dan juga keperawatan hanya ketua kelas ya. Saya izinkan untuk terus membawa handphone setiap hari guna dokumentasi kegiatan yang di belakang. Ya. Nanti akan ada timelinenya. Hari pertama ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain? dan harus ada kegiatan. Ya, dan itu nanti saya kasih kewenangan peluk. Jadi nanti silahkan kalian dokumentasinya karena nanti di informatika di semester 2 itu nanti kalian akan tuangkan semua dokumentasinya dalam bentuk perkelas. saya Mau nanti uh, kelas itu punya, punya blog kelas sendiri. Ya, karena itu memang mau saya, jadi kalian mau show up, saya mau kalian show up. Jadi di sebelah itu ada gagasan dari beberapa guru buatlah sesuatu yang bermanfaat buat kalian dan bisa menunjang eh, pelajaran kalian, nilai kalian, intrakurikuler kalian dan juga ekstrakurikuler kalian. Termasuk kokurikuler. Jadi dalam dalam sekolah itu ada tiga ranah pendidikan intrakurikuler, pelajaran kalian co pelajaran tapi dilaksanakan di luar mata pelajaran atau di luar tiap pelajaran ekstrakurikuler curricular di luar pembelajaran ya ketiga ini yang mendapat nilai otomatis jika kalian sama membangun proyek ini jadi ada proyek yang ditawarkan yang pertama itu membuat biblioponik cuma kayaknya itu terlalu memakai biaya. jadi yang kedua saja diambil yaitu membuat apa ini Kenapa kopi hidup pertama kaitannya kopi hidup berkaitan langsung dengan kompetensi keperawatan ya keperawatan dan juga nanti jika sudah berkembang kopi hidupnya kemampatannya juga akan berasa di tata boga ya, jadi produknya nanti pertama saya mau kalau bisa di dua sudah ada produk tata boga sudah bisa bikin tata boga atau perawatan ya sudah bisa bikin yang namanya jamu ya itu salah satu produk perusahaan kemudian kalian sudah bisa mempraktikkan tanaman-tanaman untuk hidup ini fungsinya untuk apa saja ya untuk apa saja untuk penyakit penyakit keluarga jadi namanya nanti ada tanaman toga ada tanaman ya, toga ya. toga tanaman obat keluarga itu namanya toga Jadi uh, pertama yang pasti yang perlu kalian buat ya untuk bikin toga ini tadi ya pertama saya mau kalian untuk Oke. Okay. Jadi di sini areal sepanjang ini dari sini sampai ujung sana itu saya kasih hak prerogatif buat kalian kalian dan yang pertama kalian harus bikin dulu yang namanya agar yang penting yang kalau di sana mungkin bisa dimagar saja oke sekarang saya minta langsung saja perwakilan bisa mimpi bisa saya akan memantau dari belakang Saya ingin lanjutkan Terima kasih ya, Pak. Oh iya Sepidol Jangan habis ulangan. Habis ulangan ya hilangan padahal ya. Hmm. Saran saya bisa dimulai secepatnya setiap jam kosong yang kalian garap. Menurut Oke hari Jumat boleh, jadi jadi mungkin diatur siapa yang punya ide, mungkin saya punya kebun bambu nih bisa diambil, atau punya kayu, atau punya apa, atau punya media tanam, silahkan. Yang berawang punya banyak Ya. ayo yang ada ide disampaikan ke depan ke temannya Ya, mungkin berdua di depan ngerancang dulu Apa-apa saja dikelompokkan nah. Boleh Ini punya area yang akan dibangun Atau diurusin Uh, mungkin tim sama tugas-tugasnya, ya. Tugas-tugasnya apa saja? Nanti baru masing-masing silahkan berinisiatif mau masuk tim yang mana. <San> Yang ada punya bawa gitu, jadi jangan sampai nanti kerjanya kayak kepaksa gitu ya, jangan. Kampul. mungkin bisa dibagi lagi dijabarkan tugas-tugasnya apa gitu tugas pokok. Heeh. Iya, tugas tiap tim apa. Jadi nanti masing-masing masuknya tim mana gitu. Kalau yang apa? Saya itu. Satu itu apa yang mau di situ. Dan nanti yang tim 3 itu kayak apa yang mau ditanam gitu kau menang, bang bang, kalau tim tiga yang ngurusin bibit aja